bos-bosku balik lagi, balik lagi. Kali ini gua main sama, beuh siapa yang gak kenal sama si Us ya. God of Olympus anjay, bermodalkan 200.000 kali ini gua bawa pola ya. Polanya tuh pola gokil. Lihat kecilin dulu cukup 800. Ini kita matiin semua ya, termasuk DC-nya matiin. Kita 10 aja gaskeun dulu. ntar kalau misalnya di turbonya kita baru naikin ya. Seperti biasa ya kalau misalnya pas di turbo tuh Pasti gua agak dinaikin Soalnya Takutnya coy Aduh lumayan Takutnya dapet gratisan Polanya itu 10-30 by 10-10 ini matiin semua Terus 30 hidupin Hidupin DC nya Terus Turbo sama SS Nah itu 30 Nah seperti biasa kalau itu pasti gua agak gedein ya. Takutnya dapat gratisan gua Oke santai Belum. 3000 aja ya, Cukup ya Ntar buat ngebay Cukup Plus 120 ya. Ini 30 Gas kan? Ayo Alah Gue tuh seperti biasa coy Kalau lu ada di turbo sama SS tuh, Apalagi Di 30 20 20 kali aja Pasti gua agak gede Soalnya takutnya Ya gitu dia Kelem eh Santai Yang pasir Udah. Ayo Tuh oh gini yang gua maksud coy bayangin kalo lu tadi cuma 1000 doang sayang sayang lu kalo ngomong kalau main di turbo sama SS uh, lagi muter lu mendingan agak gedein dikit dah takutnya kayak gini doang tuh nah enaknya tuh kayak gini pas lagi kena grafisannya tuh kayak gini coy tapi kalau misalnya juga kena grafisan, waduh jangan gede gede juga ngeri abis langsung coy kebaik agak abis sih ampun kita main lagi coy ceng ceng ceng ceng ceng ceng bersantai, wuh, lumayan, lumayan, ayo lagi. Oh, aduh, kali kali dua doang, tegas ya. Wih, jangan kasih kosongan dong. Langsung -lang gratisan -lang -lang -lang -lang -lang -lang. oke kuning jadi ya, merah jadi, Oh, mantap, layar, ayo tembak. Ih, eh, mana tembaknya? Aduh, kali tujuh lumayan, lumayan ya. Wih, mantap, mantap, tambahin lagi dong kali kaliannya. Wih, kali kaliannya, tambahin lagi. Ah. Kali jujur doang Gak apa-apa Gak apa-apa ya Nah sudah mulai ya Masih sebelas spin teman santai Ayo nah, Aduh Nah iya ampun. Wih Nah gitu dong Lagi Oke santai Santai 13 Lumayan Lumayan lah ya 14. Ada nafas buat kita naikin Ntar lagi nanti, gue Ini doang, ya, Nah, ayo dong, jam pasir jadi itu kurang dua Wih, jam pasir, jam pasir, jam pasir. Nah, itu tembak-tembak langsung coy. Wih, anjing bulan coy. Wah, wah, tembak dong. Please, push, push. Ribu, Us, us 14.000 Wah, Waduh, anjing dua puluh ribu siap gue nggak bakal ditembak nah, lagi, ayo terus cangkir cangkir, aduh kurang satu, nggak apa-apa ya ini gede banget ini, uh, mantap mantap pupé coy, sate santai kalem kalem dilihat sendiri, ugh gue gede, piling gua lagi bagus dan si busnya lagi bersahabat coy, mantap mantap, tembaklah langsung tembak, Waduh kelas, oke mantap. Oke, indah lagi lagi lagi lagi lagi. Waduh, kalian yang lagi. Itu waduh padahal apa-apa. Lihat 129 coy, total, total udah jadi grafis. Ini lihat sendiri. 840, 981 coy, gila, amat. Ini kita lanjutin aja deh. Ah, kita habisin dulu. Aduh, siapa dikasih gratisan lagi. kita ulang lagi ya, abis ini kita, habis ini kita ulang lagi ya polanya dan ulang lagi. Ya. oke oke oke oke, naik. Oh. ini tiga ribu. kayak gini kita ulang lagi aja. Nggak apa -apa, udah papa udah 9.35 tuh polanya harusnya habis ini tuh harusnya di buy, tapi kita ulang lagi ya abis ini tuh di buy harusnya dikui nggak usah dinaikin deh udah cukup 3000 ya. tiga 935. Enggak apa-apalah. Ini matiin. Ayo, gaskeun boy. Aduh. Santai-santai kalau kalem ya. Aduh Kalem aja coy. Habisin, habis ini kita naikin lagi ya. Kalau udah di SS sama turbo itu harus kita naikin lagi ngeri ya. Takutnya dapat gratisan doang. Dapat gratisan lagi syukur-syukur ya dan ratu ceban aja kali ya, cukup ya ceban ya. Enak itu. Kalau ceban dapat gratisan enak coy. Nah, sekarang Aduh anjing tadi nggak dimatiin ya. Waduh amat deh. DC-nya nggak dimatiin coy tadi. Aduh lupa tapi nggak papa lah Ini 30 ya. Gas. Aduh harusnya tadi DC-nya dimatiin. Aduh. 22, ya. Tertipu apa uh, memanipulasi ya tapi nggak apa-apa, moga-moga nggak ngaruh ya. kita naikin aja, baru-baru aja. Coy. nah, dua lagi ayo gratisan. Eleh. ya. om santai. bisa dikasih gratisan. nih gua lagi ngejak Padahal lagi ngejalanin namanya. polanya belum tamat sih, ya. habis ini harusnya kita tadi tuh kita bay di kuik. tapi karena dapat gratisan, kita ulang lagi aja. ya, elah. ampun, naik banget. woi. Uh, Hai mah kebiasaan buruk dibiasain coy, coy. Gini ya manusia. lagi aja. Ayo dong, ayolah. Kenapa begini? Wih. Halo. Wih. Eh, Capek lagi nih? jaringan gua. Wah, bener bener benar-benar. Naik turun coy, sinyalnya ey. Wah, pakai cheat nih kayaknya nih. Waduh. Pakai cheat ini kayaknya nih. Wah, bener ini. Ngelek kayak gini coy. AFK ini gua euy. AFK, AFK. Wah, tega, tega berjalan ini padahal ya, oh nggak aja nggak ngeroba ya, nggak ngeroba apa-apa ya. Nah ini kita cobain aja udah, anjir nah, 400, 480 deh. Ayo gasken, ini eh ya, polanya kayak gini eh. Ya. Aduh, santai, santai. santai. Oh nggak aja, nggak ngeroba apa-apa barusan ya. Pola kiknajit ini cinter di barusan ya. Pake Hik, gua dia. Nah, Oke, gua uh, anjing 27.000 coy. Waduh perkaliannya coba kali gocap. Ah, iya. Bapak Nah naik pertama, eh. Ayo dong. Oke, hijau-hijau jadi gue yakin itu mah. Oke, mantap. Tembak-tembak tembak ini berantakan. Nah. Mantap, mantap. Aduh, perkaliannya dulu yang penting ya. Eh. Perkalian udah 9 kayaknya udah zona aman ini. Aduh. Ampun, ampun us Lu ngapain sih us woi, Bener, bener gitu. Gak paham ya? Waduh, layar, tembak us Cincinnya Cincin juga jadi itu harusnya Waduh, baca. waduh kali dua belas, lu kena ya eh? Oke, santai, santai, ini mah udah enak Ini kayak gini, kalian udah bebe Oke, kalem, kalem Kalem, kalem, <tuh> belum balik modal ya tenang tenang tapi hai, enak perkalian udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, mantap. cangkir hai, hai, hai, cangkir cangkir. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, profit hai, hai, hai, itu hai, ayo hai, hai, hai, hai, Wih, itu jam pasir Ah, tembak, tembak, 39 ribu ah, Mampus, mampus ya, 43, anjing, gede banget ini ya, man Wah, gede ini maka ketagihan. Terus, lagi, lagi Aduh, Enak, enak Enak coy, Satu tiga, anjing, gak ngerobah apa-apa Meskipun lu ngecheat ke gue ya Lu, meskipun cheater ke gue barusan ya kagak ngaruh, coy, pola gue, lu tuh Anjing, 218 aja, gila Dan abis ini, seperti biasa, gue langsung kabur, coy, coy polanya gampang banget gitu-gitu doang -gitu ya. Aduh, maya, 2 juta nulu no, lihat ya. Anjir, anjir. Ayo, terusin. Profit gede banget coy. Gua tadi modal cuman 200 rewet ya. Udah, 2, udah 10 kali lipat. Gila, gila. Ayo, lagi. Duh, mayat 2156 ya. Gila, ya ngelek-ngelek tapi gua udah profit ya. Gua main di aja 138, oke? Okay? Bye bye.